dan Mas Bro, selamat datang di channelnya Mbak Ngah. Channel yang membagikan segala sesuatu tentang Swedia atau segala sesuatu yang menarik tentang Swedia. Hari ini kita akan membahas uh, tipikal Swedia berdasarkan buku pelajaran yang aku sedang pelajarin. Ini dia bukunya, dan kita akan bahas. bener gak sih kayak gitu? Dan mungkin barangkali ada uh, yang pernah aku alami gitu. Tonton video berikut ini. Jadi ini adalah beberapa contoh dari tipikal orang Swedia yang sering kali didengang-dengungkan Tapi kadang-kadang tipikalnya ini agak-agak sedikit klise karena mungkin gak sesuai kenyataan Yang pertama itu adalah dom pasar tider Okstur, Langer Iko, Utan, Atklaga Mereka itu tepat waktu Tapi di, di sisi lain Orang Swedia itu Sering kali berdiri Betul, ya. di antrian Yang panjang tanpa Mengeluh gitu, jadi e, Pernah suatu kali Aku ngeliat antrian Untuk ke coffee shop e, Itu sebenarnya coffee shopnya juga nggak tiap hari gitu, antrian Aku nggak ngerti kenapa hari itu antriannya Panjang banget, mungkin Sampai 100 meter, tapi kan itu tuh panjang ya apalagi dingin. yang kedua adalah ketika pengalaman aku masuk ke sebuah gedung hotel dan itu ada pameran. terus mereka itu membatasikan kalau di Swedia ya sebenarnya di mana aja juga ada pembatasan orang di dalam gedung gitu. jadi kita bisa masuk kalau ada orang yang keluar gitu. jadi antriannya tuh sampai panjang banget. terus dingin pula. Terus gak ada yang ngeluh, gak ada yang komplain Sampai akhirnya ada karena ternyata ada artis kondang gitu keluar terus jemput temennya Eh udah kamu ikut aku, kamu ikut aku terus kayak orang-orang halo gak ada yang ngeluh gitu loh kayak Tapi begitu si artis itu keluar lagi dan... Dia mau ngambil lagi temen-temennya yang yang di luar yang sedang ngantri Terus motong antrian gitu Akhirnya ada satu orang yang maju Eh gak adil dong kayak gini bla bla bla bla bla Tapi you know what? Dan selalu aja tipisnya itu bukan orang Swedia <laughs> Aneh kan? Jadi ternyata yang lainnya tuh anteng aja gitu Gak ada yang marah, gak ada yang konfrontasi Tapi mereka tetap nungguin dengan sabar Yang kedua itu mereka tipisnya adalah blonde Efisien, quiet Atau pendiam, Dan juga dingin Nah ini agak-agak bener Tapi agak-agak salah Karena banyak orang Swedia itu sekarang Swedia kan negara multikultural gitu ya Jadi mereka itu bukan blonde-blonde lagi gitu Banyak ya kayak laki Kok juga bukan blonde tapi Orang bisa bilang dia tuh Swedish banget gitu kan Dan dia juga termasuk di, di sini Tislost. Uh, teus lotna atau pendiam uh, terus juga shiliga atau cool, cold gitu jadi dingin gitu jadi nggak nggak nggak yang warm gimana ya nggak yang wahai hai yang ramah atau gimana tapi mereka anteng diem cool terus juga efektif efektifnya itu kalau misalnya ya misalnya ya aku bisa tangkap kalau misalnya kita pesta Uh, selesai kan di ditata-tata pestanya. Misalnya pestanya di luar terus meja ada ditata dan begitu selesai mereka tuh langsung set set set set set, set gitu. Langsung bener-bener dipersihin Saat itu juga kalau mungkin aku gitu kalau isi pem manusia pemakan nasi ini ah nantilah, santai dulu. sesuai so gitu atau selah capek gitu. Mereka enggak, mereka langsung set set set set, set dan kayak lakiku juga kalau misalnya aku habis jualan gitu misalnya jualan makanan di sini ada pameran atau apa ada event Terus aku kan ya pulang-pulang capek gitu kan terus barang-barang yang sudah di iniin ah besok aja lah males eh, Enggak dia akan bersihin semua barang-barangnya dan dia akan cuci-cuci semua piring-piringnya mungkin kalau ada piringnya terus dia akan rapikan semuanya bahkan kalau memang harus ada yang masuk ke kerdus akan langsung dimasukkan ke dalam kerdus dan disimpan kembali <laughs> di hari itu juga yang ketiga mereka itu mereka nggak terlalu religius tapi mereka tuh cinta banget sama nature gitu jadi di sini nggak orang itu nggak banyak yang religius walaupun pada zaman dahulu itu dasar atau basicnya orang Swedia itu dari uh, apa namanya sosial yang religius gitu yang banyak banyak hmm, gereja banyak pemuka agama di zaman dahulu kala tapi tapi kalau sekarang orang-orang itu gak religius dan lebih ke ya tapi lebih mencintai kayak nature alam itu kayak tuhannya gitu jadi harus kita jaga harus kita lindungi harus kita lestarikan terus bebek-bebek berkeliaran atau apa namanya binatang-binatang liar berkeliaran itu tidak boleh kita ganggu gitu. Jadi kalau Anda-anda yang lihat bebek itu rasanya pengen balang kobis gitu biar jadi tongseng, jangan. Tidak boleh di sini. Itu dosa. Kalian bisa ditangkap. Yang berikutnya adalah mereka menaruh pajak yang tinggi dan gloomy climate jadi pajak di Swedia itu dikenal tinggi. Aku enggak tahu ya di negara-negara lain aku dengar juga Australia itu tinggi pajaknya. Tapi ya di Swedia itu tinggi karena 30% rata-rata. Jadi pajak di Swedia itu juga pajak progresif ya. Kalau misalnya penghasilannya tinggi, semakin tinggi penghasilan maka pajaknya akan semakin juga tinggi. Klimat atau weather <laughs> weather bener. apa um, ya Allah pas Indonesia apa cuacanya itu dingin dan gloomy gitu panasnya itu sebentar doang dan rata-rata itu gelap apalagi di bulan Desember atau di bulan-bulan winter itu uh, mataharinya paling cuman tiga jam jadi tapi tergantung ya Enggak kayak yang video yang viral itu enggak ada matahari sama sekali, itu tergantung daerahnya. Jadi, semakin daerahnya ke utara, itu akan semakin sedikit cahaya yang muncul, maksudnya. Keluar mataharinya itu semakin jarang, jadi ini kayak sebenarnya cuaca yang mirip banget kayak uh, ekosistemnya Edward Cullen ya, <laughs> buat kalian-kalian yang pecinta vampir uh, dahulunya ya. Kalian pasti, pasti tahu ya, Cullen gak suka matahari, terus sukanya di tempat yang dingin, jadi cocok banget mereka kalau dia tinggal di sini. Jadi andai saja si Edward Cullen tinggal bersamaku, <laughs> kayak berikutnya adalah. Pembunuhan diri, pembunuhan diri, budir di Swedia itu tinggi banget. Kenapa? Gak ngerti juga. Katanya ini adalah negara yang bahagia, tapi kenapa tingkat budir atau bunuh diri di Swedia itu tinggi gitu? Jadi seringkali terjadi budir yang uh, lompat. Lompat apa namanya lompat jembatan Jadi ada jembatan di Swedia ini yang terkenal sebagai jembatan budir Walaupun hidup itu susah Semoga gak sampai ya kita budir eh, tetap semangka Kemungkinan ya karena Swedia itu termasuk eh, yang matahari Kalau gak dapat matahari orang itu kan kayak depresi ngerasa kalau nggak disubsidi dengan vitamin D gitu Kita tuh bisa kayak depresi terus kayak stres, Karena kita nggak dapat matahari jadi kayak nggak bisa bahagia gitu loh Dan berbagai pengaruh-pengaruh lain karena di Swedia itu kan juga banyak yang single Hidup sendiri Jadi kemungkinan mereka mengalami depresi-depresi sendiri Dan makanya banyak tingkat bunuh dirinya Berikutnya adalah Free sex, jadi di Swedia itu dikenal sebagai free sex. Ya, aku rasa sebenarnya semua negara juga, termasuk Indonesia, bahkan itu juga ada gitu, cuman gak nggak yang open. Tapi kalau di Swedia itu open karena ada aturan yang mengatur untuk orang yang tidak menikah itu hidup bersama, dan atau juga aku gak ngerti juga ya, makna free sex ini apa? Apakah... Yang mm, uh, melakukan seks di luar nikah Atau mungkin mereka yang berganti-ganti pasangan gitu Kemungkinan lebih yang keganti-ganti pasangan Kalau keganti-ganti pasangan ya Ya you know Di Indonesia juga banyak gitu kan Tapi hati-hati aja ya Penyakit Di sini tuh dibilang When it comes to alcohol There is an all or nothing attitude Pokoknya orang Swedia tipisnya adalah suka dengan alkohol, jadi alkohol itu adalah kehidupan sehari-hari di sini ya, walaupun satu gelas sehari gitu itu normal, jadi bukan sesuatu yang luar biasa. Walaupun zaman dulunya orang Swedia itu minum alkohol itu sebagai daily gitu, pengganti air putih, tapi sekarang sudah mulai dibatasin dengan uh, apa namanya uh, dominasi pasar oleh pemerintah dalam penjualan alkohol, jadi hanya pemerintah aja yang menjual alkohol itu dengan tujuan mereka membatasi alkohol yang beredar di masyarakat Walaupun begitu tetap aja banyak orang mabuhai yang berkeliaran di jalanan Bahkan sampai tepar-tepar kadang kalau misalnya weekend Berikutnya adalah logom Itu pernah aku bahas di video berik, uh, yang dulu ya Logom itu mereka itu tidak mau tidak suka berlebihan Cukup-cukup aja, yang sedang-sedang saja, yang sedang-sedang saja, kayak Mbak Betty Vera. Berikutnya adalah mereka su tidak suka dengan pertemuan spontan, terutama dengan tetaga ini. Ini bener banget, karena apa? Karena ya, mereka kita hampir jarang di sini untuk mengunjungi temen atau bahkan keluarga. Tanpa kita janjian dulu gitu nggak bisa tuh yang, eh aku deket rumahmu nih Aku ke rumahmu ya gitu nggak bisa gitu Jadi mereka harus janjian gitu Dan tetangga itu Tidak suka dengan pertemuan Spontan Itu bener banget, karena aku dulu Ini Sampai sekarang aku tuh nggak bisa Lupa perasaanku yang menyakitkan. waktu aku ketemu sama tetangga aku itu di jalan dari jauh dia itu udah ngelihat aku terus langsung tiba-tiba pindah pindah sisi gitu loh dia nyebrang supaya nggak ketemu papasan sama aku. Oke itu sekali aku pikir oh mungkin dia ya memang mau pindah jalur aja gitu. tapi kedua kalinya aku ketemu sama si tetanggaku itu Jelas-jelas moto loh Itu di depan mata Itu tuh jaraknya kita tuh Cuman setengah meter gitu Papasan Karena dia habis belok gitu Mungkin gak ada nggak kesempatan Gak ada kesempatan Untuk dia uh, Apa namanya Ganti Jalur gitu Jadi terus tiba-tiba Dia lihat Tapi Aku senyum Aku tuh bingung kan Senyum gak ya Senyum gak ya Tapi akhirnya aku senyum Dan dia ngeliat dong Bang Apakah aku tuh apa gelap gitu nggak nggak gelap waktu itu summer terus aku tuh juga nggak pakai topi aku nggak pakai masker emang nggak ada nggak maskeran terus dia nggak ngeliat aku gitu kayak pura-pura nggak kenal gitu. tapi ya begitulah untung aku udah pindah sekarang di sini baik-baik karena di sini lebih campur-campur orangnya dan berikutnya mereka itu upno konsensus itu sama istilahnya kayak musyawarah mufakat sebenarnya. Jadi mereka misalnya dalam meeting kantor gitu, semua orang pendapat semua orang itu akan diterima, akan ditampung uh, sampai akhirnya men mendapatkan ke simpulan atau kesepakatan bersama. Jadi enggak ada tuh yang dibilang oh, enggak bisa atau mungkin kalau misalnya kamu mau bilang e, ide orang lain itu jelek, itu kamu enggak boleh bilang secara terbuka, oh, e, ide kamu tuh jelek gitu, enggak boleh. Jadi harus bilang, "Oh, ide ide kamu bagus sekali. Aku akan menerima" Tapi jadi harus kamu kalau misalnya mau mengucapkan sesuatu yang negatif Itu harus menyampaikan sesuatu yang positif dulu gitu Gak boleh langsung blak-blakan gitu Berikutnya adalah tipikal orang swedia yaitu huse sin itu adalah kalau kamu mengunjungi rumah orang untuk pertama kali Itu kamu wajib untuk me Menunjukkan semua ruangan yang ada di rumah kamu gitu Jadi kalau kamu misalnya mau mengundang orang Jangan ruang tamu atau ruang makan aja yang kamu bersihin ya Kamu mendingan kamu harus bersihin semuanya Karena kalau misalnya dia orang pertama, pertama Baru pertama kali datang ke rumah Dan aku kan kadang juga nggak kepikiran gitu kan Terus kadang-kadang mereka tuh nungguin uh, Jadi kita boleh nggak ngeliat rumahnya gitu? Oh oke, okay. gitu. Jadi dibuka lah semua kamarnya, ditunjukin. Oh ini kamarku, oh ini kamar keluarga. Jadi bahkan kamar itu harus dibuka, like menurutku. Ah ya elah, kenapa sih harus kamar juga gitu kan? Jadi itu udah biasa banget. Kenapa gitu? Khususin ini uh, tipikal orang Swedia untuk menunjukkan rumahnya karena adalah suatu kebanggaan buat mereka itu untuk menunjukkan rumah mereka. Kenapa? Karena mereka itu menghabiskan uang yang besar untuk investasi rumah mereka itu gitu. Jadi rumah di Swedia itu nggak ada yang murah. Jadi itu adalah suatu kebanggaan mungkin ya buat mereka untuk bisa nunjukin ini loh rumah aku yang yang udah aku cicil seumur hidup. <gifat> yang yang udah kita perjuangkan mungkin mereka ngumpulin. DP-nya selama-lamanya gitu kan, terus akhirnya bisa nyicil-nyicil loh ya. Belum tentu uh, jadi Swedia itu juga penduduknya mostly itu punya hutang yang besar, jadi gak usah malu buat kalian-kalian yang di Indonesia juga punya utang. Kalau misalnya punya utang, tapi utangnya jangan utang konsumtif ya. Utangnya yang untuk kebutuhan primer, tempat tinggal, bukan untuk jalan-jalan atau untuk happy-happy yang tidak. Primer berikutnya, orang Swedia itu membutuhkan alasan khusus untuk ngumpul. Gitu, jadi kamu gak bisa ngajak orang, eh nongkrong yuk, eh kita nongkrong ke sini, ngapain gitu? Kamu harus menyampaikan alasan khusus, misalnya, "Oh, aku mau ada paduan suara nih, gitu..." eh, uh, atau apa ya? Atau aku ada acara membaca buku bersama Nah itu bisa Tapi nggak bisa kalian kalau misalnya Eh kita nongkrong yuk ngapain Ya nongkrong aja gitu Orang so nggak bisa gitu harus ada alasan untuk berkumpul keluar-keluar tanpa alasan gitu nggak nggak nggak umum di sini berikutnya adalah tipis fanska adalah mereka itu terlihat sangat baik tapi kalian tidak tahu sebenarnya apa yang mereka pikirkan ini bener banget mereka itu di luar tuh so sweet baik eh ya ampun kamu baik banget oh ya aku jadi ingat satu kata-kata yang pernah aku ingat oh ya kamu itu yang terbaik yang pernah kita miliki kamu adalah internship terbaik yang pernah kita miliki dari yang sebelum sebelumnya. But what? Tapi dia bilang aku nggak bisa ngasih kamu pekerjaan. Terus that's it. Tanpa alasan yang jelas. Katanya alasannya bahasa Swediku jelek. Terus tiba-tiba aku langsung ditinggal dari ruangan itu karena kayak, hah? Jadi kayak kayaknya baik gitu. Tapi kok sadis ya? Maksudnya kayak. Uh, bertolak belakang gitu dengan wajahnya yang smiling Terus ternyata menyakitkan gitu Bisa menyakitkan kayak gitu uh, Semua orang kayaknya kayak gitu juga sih Ya gak sih? Tipis fanska berikutnya adalah Mereka itu suka sekali mengucapkan tap for mouton Kalau mereka habis makan gitu dan kalau misalnya mereka baru bertemu sama orang yang mereka undang Maksudnya misalnya mereka ngundang orang nih ke rumah Terus mereka ketemu di rumah Terus tak for senas Jadi terima kasih untuk terakhir kali kemarin dulu waktu kita ketemu Jadi kamu wajib mengucapkan itu gitu Waktu kalau kamu ketemu sama orang yang Sebelumnya sudah kamu temuin gitu, ngerti gak sih? Berikutnya adalah yang paling penting bahwa mereka itu tipis fanska adalah mereka itu memikirkan banget Untuk sampai ke kesimpulan apa aja sih tipis fanska Jadi itu dia semua tipis fanska yang dibahas di buku Spark Spartan di pelajaranku Kalau misalnya kalian punya contoh-contoh tipis fanska lainnya silahkan Komen di kolom komentar atau misalnya setuju gak sih kalian atau mungkin ada pengalaman yang sama uh, Dengan tipis fanska yang aku ceritain Silahkan juga komen di kolom komentar dan jangan lupa di share di subscribe juga channelnya dan ikutin Kanal ini dan juga share ke teman-teman kalian yang mungkin mau mengunjungi Swedia atau mau yang kenal sama orang Swedia atau yang mau datang ke Swedia apapun yang berhubungan dengan Swedia atau mungkin mereka pengen ke Eropa tapi nggak tahu Swedia silahkan kalian share video ini Oke sampai jumpa di video berikutnya hidup